masuk jalan LPMP jadi kalau ke depan sana itu ke arah Pakem ke arah Cangkringan kalau kita ke bawah sana ke belakang itu ke arah Jalan Jogja Solo jadi tepatnya ada di sebelah barat rumah sakit Bahayangkara Polda daerah Yogyakarta jadi tembusnya nanti ke sana guys oke nah ini ada terus guys bus pariwisata biasanya bus par oh bukan bukan bukan kesasar memang garasi busnya itu di sebelah kanan sana guys itu di jalan Bogem Cangkringan garasinya itu PT ANT Arasat Niagatan Spot. Jadi ANT bus pariwisata sekarang membuka rute bus malam jurusan Jogja Bogor. Ya guys ya, begitu ya informasinya ya guys ya agak medok-medok sedikit tidak apa-apa ya guys ya biasa saja guys sebuah budaya itu harus kita hargai orang jawa kalau tidak medok itu bukan orang jawa guys oke okay? mau nyebut Bandung aja menjadi Bandung guys mau nyebut Bogor menjadi Bogor guys nah ini kalau lurus itu ke arah cangkringan ini kita belok ke kanan guys ini jalan Jogja eh maaf jalan Bogem tujuan ataupun jurusan Cangkringan dan kedepan ini katanya akan menjadi jalan lingkar luarnya Jogja guys yang lewat daerah sini kebanyakan itu truk-truk galian C jadi pengangkut material batu, kerkel dan pasir guys di sebelah kiri tadi kalau kita lulus tadi, itu kan ke arah puncak Merapi jadi mengambil barang air mengambil barang-barangnya hasil golongan C tadi itu di atas sana guys lewatnya ya lewat jalan ini guys itu di depan kita itu ada dump truk besar itu guys itu bukan muat batu bara guys seperti hal yang terjadi di luar Jawa tapi itu bawaannya bawaan galian golongan C guys, batu trekel, pasir dan sejenisnya guys nah di setiap hari jalan ini dilintasi lah oleh truk-truk yang seperti di depan kita ini begitu ngeks nggih? kita masih menjadi ekornya dari gam truk ini guys karena kita mau mendahului ternyata cukup ramai, di depan juga ada mobil-mobil juga yang bertemu dengan arah kita nah, sebelah kiri kita ini tempat sunat guys Jadi tempat sunat yang ada di kalasan itu sebelah kiri kita ini ini saat ini lumayan mempunyai nama juga ataupun moncer namanya guys sunatnya disitu ada macam-macam metodenya ada pakai laser pakai tangkang aku apalah guys namanya macam-macam guys dulu Muhammad Saleh itu disitu situ suratnya guys dan di, kalau sudah di situ, ada sertifikatnya guys ada sertifikat telah disunat guys jadi tanpa harus di informasikan kalau sudah dapat sertifikat itu berarti orang itu sudah sunat guys itu yang mengeluarkan ya rumah sunat itu guys oke guys ini kalau kan sudah grimis guys jadi jangan-jangan nanti kita sampai di Klaten Sudah krimis guys Atau bahkan sudah hujan Akhir-akhir ini Jogja memang sedang dilanda musim penghujan Balau normalnya biasanya Bulan Oktober itu belum turun hujan guys Masih dalam posisi kemarau Tapi ini alhamdulillah guys Sudah turun hujan sekarang guys Nah ini namanya jembatan tulung Yang melintasi Ataupun menyeberangi sungai opak Di bawah ini namanya sungai opak yang membentang dari utara puncak merapi sampai ke selatan begitu sampai ke laut selatan ataupun samudra Indonesia tepatnya ada di kecamatan Kretek Kabupaten Bantul guys oke ini jalan tembus Jogja Klaten ataupun Sleman Klaten yang berada di desa Taman Martani Kecamatan Karasan, Kabupaten Sleman guys nah tadi di sebelah kanan tadi itu ada anak-anak sekolah yang masih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan pramuka Jadi Jumat sore itu biasa dilakukan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka di SD ataupun di sekolah malam yang namanya HW School Waton guys Nah sebentar lagi kita sudah melintasi lintas batas guys antara Sleman dan kekuatan kentang di depan itu sudah ada raya. Tapi maaf guys, kita belok kanan guys. Kita mau belanja telur untuk dijadikan sebagai bahan makanan, telur ceplok nanti. Itu di toko Alhana, toko yang relatif murah guys. Itu di sana nanti ada macam-macam. Masker ada. Bolo pecah, alat masak itu ada guys Bahkan sampai bawang merah itu ada tersedia di sana, guys Itu di toko Alhana Pas depannya pintu masuk Candi Prambanan guys Ada di utaranya Jal, uh, Candi Gubrah Prambanan guys Jadi Candi Gubrah itu di sebelah utaranya ada jalan kecil Jalan-jalan biasa, jalan perkisaan guys Tapi alhamdulillah ini aspalnya sudah cukup bagus Ini termasuk kawasan strategis pariwisata nasional guys jadi kawasannya masih asri, masih alami, masih enak, masih sejuk lah gitu guys. Penghijauannya masih terjaga guys. Nah ini sudah sampai lagi di jalan Roro Jonggrang, apa ya guys ya? Ini jalan Roro Jonggrang guys. Jadi pas depan gerbang Candi Tambahan ke Utara ini namanya. Oh maaf guys, bukan jalan Roro Jonggrang tapi Jalan Candi Sewu guys. Nah ini truk-truk yang melewati di sini sebenarnya jarang juga truk lewat di sini guys. Tapi nggak tahu ini kenapa kok pada lewat di sini. Karena memang mungkin ada kegiatan ya guys ya. Di sana mungkin lagi sibuk sehingga pada lewat sini guys. Ini termasuk alternatif jika jalan Jogja Solo macet guys. Itu pada lewat sini guys. Itu ya guys ya. Matur suwun guys. Nah, kanan ini Candi Prambanan guys. Ini sudah masuk kawasannya Candi Prambanan guys. Jadi masuknya ada di sebelah selatan sana guys dekat lampu merah itu terbang masuknya. tapi untuk tamannya ataupun untuk pelantarannya itu sudah di sebelah kanan kita sudah ada pelataran candi di guys. nah itu ya guys. Ya. Hmm. depan situ sebelah kiri itu ada namanya toko Alhana guys di sana untuk belanja telur dulu untuk oleh-oleh besok ketika kita pulang ke Klaten biar nanti kalau masa Indonesia mau makan kita tidak repot repot lagi tinggal ceplok telur, beres deh begitu ya guys ya matur soon guys. nah ini guys sudah sampai di toko Alhana guys di sebelah kanan kita itu tempat masuknya kita. ini jalan menuju ke Tepulgatan menuju Masuk, guys. Masuk ke masuk. Guys. guys. Kita sudah sampai di jalan Jogja Solo, guys. Ya, ginilah jalan Jogja Solo, jalan tertua ini, guys. Di kota Jogja dan juga arah menuju ke Solo, guys. Ini tadi perempatan toko, guys. Kalau ke kiri ke ke kanan ke Stasiun Tambanan Dan lurus kita ke arah Klaten, Solo dan sekitarnya guys Oke okay, guys, begitu ya guys ya Ini kalau jalur Jogja-Solo, kalau hari Sabtu lumayan ramai guys Nih jalannya relatif ramai guys Maka sudah sewajarnya kalau jalan tal Jogja-Solo dikebut pengerjaannya Karena memang... Kalau ditunda-tunda lagi nanti bisa sampai kredit atau bahkan sampai setak jalan Jogja Solo itu guys Lebih-lebih kalau akhir pekan guys Karena memang Jogja sebagai kota wisata Jadi kalau akhir pekan itu rame sekali guys Belah kanan ini Candi Prambanan guys Ini sudah masuk kawasannya Candi Prambanan guys Jadi masuknya ada sebelah selatan sana guys Dekat lampu merah itu, kita masuknya, tapi untuk tamannya ataupun untuk pelatarannya, itu sudah di sebelah kanan. Kita sudah ada pelataran Candi Prambanan Guys, nah itu ya, guys. Ya, depan situ, sebelah kiri itu ada namanya, Gokal guys kita singgah di sana untuk belanja. Telur dulu untuk oleh-oleh. Besok ketika kita pulang ke Jakarta. Biar nanti kalau masak indomie mau makan kita tidak repot-repot lagi, tinggal ceplok telur. Beres deh. Begitu ya guys ya. Matur suwun Oke, makasih selesai, guys. Kita BBM, guys. Kita lanjutkan lagi, guys. Ini namanya Desa Kemuto, guys. Nah, ini kita sudah lanjut lagi di jalan nasional, jalan Jogja Solo, guys. Oke, kita pacu lagi, guys. Kecepatan kita biar kita cepat sampai di rumah, kita mau ciblon guys. Tahu guys. Ciblon itu renang, guys. Di sana besok terapi jadi di berhenti. Itu ada namanya Umbul Berhenti. Nah, umbul berhenti itu tempat terapi, itu umbul alami mata airnya besar, guys. Jadi debitnya cukup besar, cocok untuk bermain-main air di sana, guys. Oke, guys, lama-lama di depan kita ini kurang lebihnya besok untuk kegiatan ataupun calon gerbang tolnya, jalan jogja Solo, guys sudah banyak yang bebaskan lahannya guys. jadi besok ini salah satu gerbang tolnya itu di depan kita ini guys. Oh, ada truk gembos guys, langkas ya juga guys. nah itu sebelah kanan ini guys. Diambah, ini I don't want to do Guys, sebelah kanan ada perbaikan jalan, guys. Wah, satu-satu yang membuat macet, guys. Membuat antri, guys. lihat toh betul nah Sebelah kanan antri, guys. Tapi mudah-mudahan juga lancar, guys. Nah, sebentar karena waktunya kurang sore. Kalau sudah sore sore ya semakin panjang, guys. Biasanya, ya semakin sore semakin orang sudah pada pulang dan juga kepengen berlibur ke jogja, guys. Lumayan panjang juga, guys. Nih sampai ke kerakuman, guys. Berarti memang panjang, guys. Ya, nggak apa-apa, guys. maksudnya jalan Jogja Solo itu kan ya, beda dengan masa Jakarta ya, guys ya. Hanya di saat-saat tertentu jika terjadi penyempitan ataupun perbaikan jalan baru lumayan, guys. Ya, ini sampai pabrik gula Gundang, guys. Nah, depan kita itu sudah pabrik gula Gundang. Cuma sekarang sudah nggak beroperasi, guys hanya untuk kegiatan musim gula pabrik gula dulu ini hmm. sebelah kiri nih, pohon beringinnya masih sangat tinggi-tinggi guys untuk pohon yang malah legendaris ciri-ciri pabrik -ciri gula dulu itu masih ada pohon beringinnya guys ternyata disini juga ada guys Ke kota guys, ini kita belok kiri. Arah ke Umbul itu belok kiri. Kalau terus itu nanti sampai ke Kemalang ataupun ke Taman Wisata Tules Indah, dekat lereng merapi sana guys. Wah, ini harusnya seran terus ini mana berhenti? Memang itu warna merah guys. Orang-orang itu merah teraturan itu guys. Uh, ternyata lurus. Tadi saya ke kiri guys, ternyata lurus guys. Wah menikus saya itu guys nah ini jalannya jalan beton guys harus dipeton kalau di sini kenapa? karena beban jalan ini cukup berat 24 jam untuk ilir mudik, kegiatan tambang kalian golongan C guys kita tunggu, kalau mengangkut kalian C itu wah, luar biasa guys sudah tumpuk-tumpuk masih menggunung lagi kita tidak bisa bayangkan betapa beratnya beban yang dipikul oleh jalan ini guys nggak tahu akan ada operasi penertiban angkutan atau tidak tapi yang jelas di sini itu muatannya luar biasa guys tinggi tinggi guys bahkan melebihi dari bak truk guys oke okay, guys ini jalannya sudah cukup mulus guys dulu di aspal itu kalau nggak salah tahun 2005 guys ternyata beberapa tahun yang lalu sudah hancur terus diganti dengan semen seperti ini guys relatif lebih kuat kayaknya guys dibanding asal petnik biasa guys dan ini di dalamnya dikasih besi guys namanya otot besi guys kalau orang Jawa menyebutnya. ini kanan kiri sudah banyak tipu-tipu pasir ataupun tempat penggilingan batu krekel untuk dijadikan sebagai laku kecil, split di split Giling, sakingan di sini ada batu-batu pecah dan batu ngecor, guys. Oke okay, guys, nah sana itu lagi ada lagi guys, memang banyak di sini tempat penggilingan batu fisik itu guys. Kanan tidak ada berapa aja yang tempat tempat bisa dikenal sebagai tempat penggilingan guys. Ini kanan kiri kanan kiri. Begini termasuk kawasan lihat sini guys. Jalan ini hidup 24 jam guys, tidak hanya siang aja tapi malam. Tapi itu tadi yang lewat ya. Truk-truk pengangkut pasir Dan batu kerkel guys. Nah, ini sudah sampai di Desa Basin guys. Ini termasuk desa terpadat di Kecamatan Keponarum guys. sebelah kiri, ke kiri itu ke Desa Indah. Yakni Desa Alam Delis Indah Indah kanan itu ke kota Klaten guys, tapi nanti kita lurus itu sampai ke pemandian air Umbulrinting. <tuh> <tuh> <tuh> tapi juga guys, kok oh, guys? Wah, ada apa guys? ini guys? Di depan sana itu namanya Pasar Basin guys. Sini nanti ada pabrik sisa-sisa bisnis Belanda dulu namanya pabrik tembakau dan sekarang diambil oleh oleh PTPN tapi juga nggak produksi sekarang guys karena banyak tanah-tanah warga yang ingin disewakan kepada PTPN untuk menanam tembakau guys bahan baku yang tidak ada ya mau kerja apa lagi guys? akhirnya ya nganggur sekarang guys. begitu guys. ini malah masuk. Ada, ada perbaikan jalan mungkin guys. nah ini namanya Sungai Britek nih guys. tapi kita masih baru sampai di basin guys. nah ini kalau lurus itu ke Kota Klaten guys. kita belok kiri guys. ini acara pernikahan guys ada kegiatan walim urs urusan kita guys besok hari ahad besok guys nah sebelah kanan ini bangunan bangunan Belanda kan guys corak bangunannya kan bangunan bangunan nih. ini punya PTPN tiga belas guys ini PTPN sepuluh guys maaf guys dulu PTN 13 tapi berubah lagi jadi PTN 10 gini guys. Wah, berubah-ubah terus ini guys. Dulu ini sama-sama ini disewa sama PTPN untuk ditanamin tembakau. Tapi mungkin ya hasilnya tidak begitu menjanjikan akhirnya para petani tidak menyewakan kembali lahan-lahannya untuk ditanami tembakau guys. Oke okay guys, ini sudah masuk di Samarang Selatan guys. dan terima kasih ya guys ya sudah mengikuti perjalanan ku. Di siang hari ini Sokses selalu guys Dan tetap bahagia Jangan sampai Tidak bersyukur Bersyukur itu yang utama Dan bahagia itu selalu ada Makasih guys Dan selamat siang guys Nah ini guys Kawan rekanan kanan kirinya Ijo royo royo kan guys Untuk di daerah Malang Jiwan ini Airnya guys air insya Allah melimpah guys maka mestinya harus bersyukur guys karena tiga kali tanam di Klaten ini, khususnya di Malang ini bisa ditanamin pagi terus artinya ketersediaan air di sini itu cukup bagus guys tanpa harus mengandalkan dam dari sungai besar yang ada di atas itu tidak guys, cukup dengan umbul-umbul sekitar kanan kiri desa Malang Jiwani ini untuk pengiraan sawahnya sudah cukup guys Oke guys, ini kita sekarang masuk ke Desa Malangjiwan, guys. Nah, sebelah kanan kita, teman, Desa Malangjiwan. Kita ke Klaten ini dalam rangka mengikuti kegiatan walimatul urs keponakan kita, guys. Nah, ini Desa Malangjiwan, guys. Nah. <tuh -tuh. Nah, ini Desa Malangjiwan. Kecamatan Ketanarum, Kabupaten Klaten, guys. Oke okay guys, kita tiba sudah sampai di Desa Malang Malangjiban guys. Terima kasih ya guys ya. Jangan lupa tonton terus video-video Gokilku -video guys. Biar desa, biar kampungan tapi yang penting bisa menghibur guys. Ini kantor desanya Malangjiban guys. Oke okay ya guys ya. Jangan ditertawa bahasa medokku ya guys ya. Inilah logat Jawaku. Aku bangga dengan jawa -ku. Bersyukur selalu dan jangan lupa bahagia selalu.